Adalah suasana kapal di sore hari, kita melewati Kecamatan Melang, Kabupaten Kutai Barat. Kali ini saya milir Sungai Mahakam, ikuti kapal. sosana di sore sungai Mahakam saat kita milih ke Samarinda melewati kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sangat indah sekali memenang